Di New Zealand Sebelum mayang Jumaat ke lepas? Sebelum eh? ha? ha? Sebelum Di New Zealand ada ramai orang Islam Orang Malaysia pun ramai Saya tak sampai di New Zealand Australia saya sampai dah Tapi New Zealand ni antara negara 10 negara yang paling aman dalam dunia Tuan-tuan pergi ke kebun-kebun ya -kebun Ini kawan-kawan yang duduk di sana Kebun-kebun ya. -kebun Kebun Lepas tu dia jual buah Buah segar lah Buah tu dia tak Lepas tu dia tak tabung Ambil timbang sendiri Buah duit Hak ni kalau tahu Kat, kat geng penyangak Malaysia Dia kata Ui buat ni Boleh makan free ni Boleh hidup kalau pergi sana Kita tuan tuan Curi ni Sampai hak dalam rumah Orang curi pun kata Hak tepi jalan tu Hak dalam rumah orang masuk Punya hebat curi tempat kita New Zealand Antara 10 negara teraman di dunia Peristiwa pembunuhan orang Islam Dibunuh orang Islam Sebelum semayang Jumaat, Seramai berapa? 49 Yang tu menjadi sejarah hitam Kepada negara New Zealand Yang cukup hitam dan yang bunuh tu pula bukan orang orang tempatan, orang luar, orang Sulawesi. Satu. Tonton picang analogi eh. Kita ada satu pasukan nak pi nak pi serang. Sekedik ke tak cerdik, kita pi tulis kat senjata tu kita siapa. Kita daripada satu pasukan A. Eh, nak pi tembak kuil sekian-sekian orang hak duduk di kuil contoh sebelum pi tembak tu dekat senapang pakat tulis nama kumpulan kita seketik ke tak seketik ai bukan bukan orang bukan tak sengaja tu bila dia tulis nama kumpulan depa ni siapa kumpulan apa yang tu bukan tak sengaja yang tu memang dirancang sebab tu bila tersebar video dia rakam nombor 2 dia rakam kalau betul-betul nak pi bunuh mesti orang nak selamat, orang hak bunuh dia, dia nak dia selamat, kumpulan dia selamat. Jangan siapa tahu identiti kumpulan kami. Yang ni pi rakam. Dah tulis dekat dekat situ, pi rakam pula siapa dia rakam. Untuk di untuk disebarkan. Sengaja untuk disebarkan supaya orang tak takut lepas ni siapa-siapa nak bunuh orang Islam dipersilakan. Nyawa orang Islam tak ada nilai di sisi masyarakat dunia. Tengok kami bunuh macam mana. Pastu apa dia orang Islam buat? Orang Islam tolong sebar. Mata. Tuan telah kesan dia, tuan-tuan. Nombor 3, pasport dia dia rakam dan pasport dia tak dia tak rahsiakan identiti dia. Kenapa dia rakam dan tak rahsiakan identiti dia? Sebab Identiti yang dia bagi tahu tu bukan identiti sebenar dia. Ada belakang tu lagi. Tuan kan orang cerdik mana yang nak bagi tahu nama sebenar tipu-tipu siap, siap yang bunuh nama dia ni. Saya. Bila dia tampil satu identiti, maksudnya ada identiti lain yang dia nak rahsiakan. Bila dia tulis identiti tu, satu dunia sebarkan identiti tu dan tiada siapa pi siapa mereka sebenarnya. Tuan-tuan, tak ada siapa kaji dah. Mereka ni siapa ni. Siapa yang susun sebenarnya. Ha, tak boleh pergi dalam lagi dah. Ha, dekat tu dah, ya, cari sendiri dah. Ya. Kan? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ni'mal wakil. tuan Al-Qatlu. Al-Qatlu. Al-Qatlu. Tiga kali, Nabi ulang. Kemuncak kepada peperangan yang besar ini tuan-tuan. Hadis ni, kemuncak dia kepada peperangan yang besar ini ialah perang yang akan berlaku yang akan dipimpin oleh Ali Imam Al-Mahdi Hak saya pernah sebut banyak kali Imam Mahdi akan pimpin tu. iaitu satu peperangan besar yang tidak pernah berlaku sebesar itu dalam sejarah anak Adam dalam sejarah bangsa manusia paling besar yang itulah paling banyak akan berlaku pem, pembunuhan dan kematian tak tunai nabi ulang dia kali tu kemudian Kita tengok hadis 25 bismillahirrahmanirrahim an anas ibni malik dia tak boleh an anasin tak boleh dia kena anas ibni dia tak boleh kasratain itu tak boleh dia salah sebab dia akan bertemu dua sukun nah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi la taqumus sa'ah hatta zaman sanatu Yawmi, yawmu, ini. Hadis ni sangat masyhur saya yakin satu surau ni semua pernah dengar hadis ni iaitu masa menjadi pendek. Nah cuma tengok Nabi Hurai ni lebih memahamkan kita. Dia tengok ah, ertinya daripada Saidina Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuan tengok ha? masa jadi pendek. Nabi cerita lamalah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga masa terasa pendek. Subhanallah. No. Mas maka setahun dirasakan seperti sebulan. Sebiji-sebiji ni yang nabi sebut tuan -tuan, cuba tuan, tuan renung. Bagi dalam tengok hadis al-Quran ni dia kena renung. Tuan, -tuan baca, tuan, tuan guna akal, renung, tuan, tuan dapat feel hadis itu. Nabi kata setahun rasa seperti sebulan. Nabi kata sebulan dirasakan seminggu. Nabi kata seminggu dirasakan seperti sehari. Nabi kata sehari kamu akan rasa seperti satu jam dan satu jam kamu akan rasa seperti satu kilatan api satu kilatan api ni sesaat api api je ni <coughs> dia padam macam kilat betul satu dormati api yang kita pasang naik betul padam satu saatlah tenang hmm. kata para ulama masa tuntutan dengan huraian dia. Satu yang ni tanda kiamat. Berlaku dak zaman Rasulullah? Tak Sampai zaman sahabat, tabiin, tabiin, tabiin tak ada. Bahkan sampai zaman hari ni tuan-tuan ni 2019 ni. Tuan-tuan 30 tahun yang lalu tuan-tuan balik tanya mak ayah tengok. 30 tahun yang lalu. Awak berasa masa panik kah? Belum lagi 40 tahun yang lalu 50 tahun yang lalu Berasa tak Masa pendek Macam hari ni Macam malam ni, ni Tahun ni Tak ada Okey lagi Masih lagi okey Ayang angkut di sungai Baju basuh di Sungai Hak nak minum Angkut di sungai Pi basuh pula Di rumah orang Masak guna kayu api Ayang ambil masa lama Kayu api bukan 15 minit Tapi masa panjang banyak saja boleh buat Dekatnya kita ni Dekatnya kita ni Bila Nabi kata Kamu akan tengok masa begitu pendek Basah tak lah ni Basah Ni 2019 dah Bulan berapa dah Bulan 3 dah Rejab dah maklum Rejab dah La ilaha illallah Sampai Ramadan. Mai sekali lagi tinggal upp hari dah Ramadan. Ni mai sekali lagi tinggal upp hari Ramadan. Laju tuan-tuan, laju masa. Laju. Stone betul-betul macam Nabi sebut. Wa taquna sanatu syari. Kalian akan merasa ketika tu. Bila hampir sangat dengan kiamat. Waktu tu, kalian akan tengok setahun jadi macam sebulan saja. Ni, hari ni. Sat-sat je, -sat ya, hilang. nak?